Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya firman sah channel channel yang membahas soal seputar P3K pada kali ini part keempat kita akan membahas soal P3K 2021 terupdate khususnya kompetensi teknis guru SD atau kelas jangan lupa subscribe, like, comment, dan share baik teman-teman langsung saja kita mulai pada soal yang pertama Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah: a. seekor dan gajah; b. anak dan terperangkap; c. terperangkap dan lubang; d. seekor dan terperangkap; e. Lubang dan besar Baik teman-teman pejuang P3K Silahkan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan tersebut Baik teman-teman, perhatikan terlebih dahulu pembahasan berikut ini Jadi, sebelum menjawab soal ini Teman-teman harus tahu dulu apa itu Morfem Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil Yang mempunyai makna secara relatif stabil Dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil Morfem dapat ditemukan dengan cara melakukan pemotongan pada suatu bentuk bahasa atau kata. Nah, teman-teman. Sudah ada jawabannya? Kira-kira? Jadi, jawaban yang tepat adalah... Iya, D. Seekor dan terperangkap. Lantas, teman-teman, mungkin ada yang bertanya, kenapa jawabannya kok bisa D? Jadi, teman-teman, kita bisa lihat dulu yang A. A itu ada seekor dan gajah. Jadi seekor ini merupakan morfem yang terikat ya teman-teman. Sementara gajah tidak. Kenapa gajah tidak? Karena gajah tidak mengandung morfem. Tidak ada imbuhannya. Seandainya kita kasih imbuhan se. Masa ia menjadi segajah. Kemudian yang B. Anak dan terperangkap. Yang B ini anaknya tidak benar. Sementara yang terperangkapnya adalah morfem yang terikat. Jadi anak ya yang salah. Kemudian C. Terperangkap dan lubang Terperangkapnya itu benar Merupakan morfem terikat Sementara lubang itu salah Kalau kita kasih imbuhan se-selubang jadinya Tentunya salah ya Oke yang D Seekor dan terperangkap Jadi se-seekor ia morfem terikat Dan terperangkap morfem terikat Dan E lubang dan besar Keduanya tidak mengandung morfem terikat Jadi jawaban tepat adalah D Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. tanggung jawab ditambah peran B. bertanggung tambah jawaban C. bertanggung tambah jawab tambahan D. pertambah tanggung tambah jawaban E pertambah tanggung tambah jawab tambahan teman-teman silakan dipilih terlebih dahulu jawabannya nanti kita samakan dengan pembahasannya baik pembahasannya di sini kita dituntut untuk bisa menganalisis penggunaan imbuhan dan kata dasar nah teman-teman untuk menjawab soal ini maka kita harus menentukan dulu mana yang merupakan kata dasar dari kata pertanggungjawaban kemudian kita lihat per atau imbuhannya ya teman-teman. Baik kata dasar dari kata pertanggungjawaban yang tepat adalah tanggung dan jawab. Mendapat imbuhan per dan an menjadi pertanggungjawaban. Maka jawaban yang tepat adalah A. Baik teman-teman ke soal selanjutnya. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit. C. Terlantar. D. Rata. E. Sakit. Silakan teman-teman dipilih mana yang merupakan. Bukan kata sifat ya teman-teman. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi teman-teman, kata sifat atau adjektif adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Coba berdasarkan uh, pembahasan ini kita ambil saja kesimpulan. Bahwa kata sifat ini dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Jadi kita gabungkan dengan lebih kata lebih dan sangat dulu ya teman-teman. Yang A. Lebih cemerlang sangat cemerlang. Tepat. Bisa ya teman-teman. Pahit. Lebih pahit sangat pahit. Bisa. Coba terlantar. Lebih terlantar sangat terlantar. Coba yang gede, lebih rata, sangat rata bisa. Sakit, lebih sakit, sangat sakit. Jadi jawaban yang tepat dari pembahasan soal ini adalah C. Terlantar, karena kalimatnya menjadi bukan kata sifat apabila kita gabung dengan huruf kata lebih atau sangat. Jadi lebih terlantar atau sangat terlantar ya teman-teman. Baik. Jangan lupa, teman-teman, di-subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman yang kiranya akan mengikuti seleksi P3K pada tahun ini, ya, teman-teman. Soal selanjutnya. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah... A. Ayah pergi B. Bapakku guru C. Sepatu baru D. Aldo mahasiswa E. Adik menangis Kira-kira teman-teman jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah Kita lihat pembahasannya Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah prasa Prasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih Yang tidak berciri klausa Atau tidak memiliki ciri predikat Dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa seperti halnya dengan kata, perasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Jadi dia tidak memerlukan uh, predikat ya teman-teman. Jadi bisa berdiri sendiri. Maka jawaban yang cocok atau tepat dari pertanyaan ini adalah C, sepatu baru. Jadi sepatu baru ini bisa berdiri sendiri ya teman-teman, sepatu baru. Namun kata ayah pergi tidak bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Kemudian bapakku guru juga tidak bisa berdiri sendiri, Aldo mahasiswa dan adik menangis juga tidak bisa berdiri sendiri, maka jawaban yang tepat adalah C. Baik, selanjutnya. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. denotatif, B. konotatif, C. leksikal. D. Gramatikal, E. Asosiatif Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat Ya, kita lihat dulu teman-teman pembahasannya Yang pertama, makna denotatif Adalah makna dasar Umum, apa adanya dan tidak mencapuri nilai rasa B. Atau yang kedua ini ya teman-teman Makna konotatif Adalah makna yang berupa kiasan Atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Kemudian, tiga Makna leksikal adalah makna kata seperti dalam kamus. 4. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa atau tata bahasa. Ya. Kemudian, yang kelima, makna asosiatif. Adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Maka berdasarkan pembahasan ini yang tepat adalah. iya jawaban tepat adalah B. Bermakna konotatif. Ya teman-teman. Jadi meja hijau itu artinya persidangan ya teman-teman. Jadi di sini maknanya berupa kiasa. Jadi kiasan dari meja hijau. Eh, apa namanya? Pengadilan adalah meja hijau ya, teman-teman. Oke, okay, selanjutnya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasihati adik. Hati-hati di jalan. B. kek Saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. D. Di mana rumah mudik? Tanya jani D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar. Teman-teman, kira-kira jawabannya tepat berkenaan dengan penggunaan ejaan yang tidak tepat. Kira-kira mana yang ejaannya tidak cepat dari pilihan ABCD dan E ini. Baik, kita lihat pembahasannya dulu, teman-teman ya. Jadi, penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf penulisan kata Pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah. Dalam kunci jawabannya adalah, Di mana rumah mudik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat, karena preposisi ditulis serangkai, seharusnya dipisah. Jadi, di mana ini seharusnya di spasi mana, ya teman-teman. Jadi, di mana. Itu, teman-teman. Berdasarkan penggunaan ejaan tidak tepat, ya. Harusnya di... di apa? Dipisah di mana ini ya. Baik, selanjutnya. Nah, Kunci jawabannya tadi C ya, teman-teman. Soal selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Baik, pertanyaannya. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan. Sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat resep sedangkan membaca bersifat produktif C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam sedangkan membaca hanya sekedar memahami E. Membaca dilakukan dengan bersuara sedangkan menyimak tidak bersuara teman-teman, kira-kira tentunya sudah tahu jawaban yang tepat dari pertanyaan ini ya baik, kita lihat dulu Pembahasannya, kita tahu harus tahu dulu ya teman-teman apa itu menyimak dan membaca. Oke, okay, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan. Lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Menangkap isi pesan, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemudian membaca. Adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulisan. Di sini ya teman-teman, kata kuncinya sebenarnya mudah. Menyimak, menyimak itu berarti kita menggunakan indera telinga ya teman-teman, mendengar artinya. Sementara membaca itu kita menggunakan indera mata. Jadi melihat ya teman-teman, jadi... Jawaban yang tepat dari uh, pertanyaan ini adalah A. Jadi, membaca itu membutuhkan sumber bahan tulisan. Jadi, kita harus melihat untuk bisa membaca. Sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Jadi, sumber lisan ini artinya suara ya, teman-teman. Uh, Jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif. Dan efisien dengan etika yang berlaku, baik lisan maupun tertulis. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. Teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah... Kata kuncinya yang tidak terkait ya teman-teman dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Oke, kita lihat dulu uh, pembahasannya hmm. dan kita baca harus paham dulu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan berbahasa, serta tingkat pengalaman peserta didik. Jadi, berdasarkan pembahasan ini, jawaban yang benar atau cocok untuk pertanyaan ini adalah C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. Itu ya, teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini, peran penting pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, kecuali atau yang tidak benar, ya teman-teman. A. Sebagai sarana berpikir untuk menumbuhkembangkan cara berpikir logis, sistematik, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya Ingatkan teman-teman Uh, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang bukan ya teman-teman Maka kita lihat dulu pembahasannya Bahasa merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diharapkan mampu Membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan sampai dengan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya, sehingga memudahkan dalam mempelajari dan menguasai mata pelajaran yang lainnya. Maka, jawaban yang cocok adalah C: dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. Jadi, ini bukan peran penting, ya. Untuk di SD, jadi untuk di SD belum sampai ke tingkat internasional, ya teman-teman. Itu yang menyebabkannya menjadi salah. Baik soal selanjutnya, bacalah KD bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan, secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah. A. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam tekstur tulis B. Menjemburkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis C. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis D. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Indikator pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi dasar yang harus diperhatikan dalam unsur indikator pembelajaran, ya teman-teman. Satu, harus relevan dengan kemampuan materi yang terkandung dalam KD. Jadi, kita harus turunkan dari KD-nya dulu ya, teman-teman. Baru ke indikator. Itu urutannya ya, teman-teman. Dua, menggunakan kata kerja operasional yang spesifik. Harus dapat diukur dan dapat tercapai. KD bahasa Indonesia yang disajikan mengandung kata kerja menyajikan. Yang menunjukkan... Bahwa KD tersebut merupakan KD turunan dari kompetensi inti atau aspek keterampilan ya. KI4 kalau di K13 ya teman-teman. Oleh karena itu, indikator yang muncul harus mengandung kata kerja yang menunjukkan ranah kompetensi keterampilan ya teman-teman. Jadi, kira-kira mana yang menunjukkan kompetensi keterampilan? Coba kita lihat dulu yang A. Menunjukkan sikap percaya diri. Nah, ini yang dimaksud ya, kata kerjanya menunjukkan kemudian yang B menyebutkan, yang C mengidentifikasi, yang D memahami, yang E mempresentasikan. Mana kata kerja yang menunjukkan kompetensi keterampilan? Kira-kira di sini yang bisa mengukur kompetensi keterampilan: apakah menunjukkan, menyebutkan, mengidentifikasi, memahami, atau mempresentasikan? Jadi, jawaban yang tepat, teman-teman, adalah E mempresentasikan. Jadi dengan mempresentasikan kita dapat mengukur kompetensi keterampilan. Karena e, ini merupakan turunan ya. Jadi menyajikan me, menyajikan ini berarti kita akan mengukur keterampilan ya teman-teman. Lain halnya kalau KD-nya menganalisis. Maka yang akan kita e, uji atau kita tahu ukur itu berkenaan dengan pengetahuannya ya teman-teman. Maka yang tepat adalah E. Baik, teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman yang lainnya. Uh, channel YouTube kami, Firmansa. Semoga channel ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman, dan bisa menjadi sarana bagi teman-teman untuk belajar dan mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi P3K pada tahun ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.